Tas Selamat menonton. Oke, okay, teman-teman ya, di sini teman -teman saya semua. Kena lumpuh ya. Sampai -sampai ya. Kita coba dulu makan pro maksin. Coba dulu makan ini ya. Inilah pro teman-teman ya. Teman -teman ya saya sudah sakit kepala saya. Tapa lagi buatnya. Kita kasih dulu seperempat seperempat ya. Nah ini dia teman-teman ya sudah kita fotonya Separempat nah, seperempat ya. Oke pakai as persatu satu persatu ya. dipisahkan dulu dia ya angkat satu persatu ya inilah dia, ya bersiap <tik> nah, ini, ya bersiap ya bersiap ya bersiap ya bersiap ya bersiap ya ya gerset ke ya Garset Ini satu lagi ya Kita kasih ini ya Garset ke Maaf, ya, ma maaf ya, ke ya. Ke ya, maaf ya. Maaf set ya. Set ya, maaf ya. Set ya, maaf ya. Set ya, maaf ya. Mudah-mudahan ya teman sembuh ya, mudah-mudahan sembuh ya. Inilah karena pusingnya saya kenapa lagi terjadi lumpuh ini karena mungkin karena ada depan bangke ya, tikus-tikus dilarang yang mati-mati ataupun kata yang mati ya. Mungkin dia memijak ataupun uh, minum sisa-sisa uh, dari bangkanya ya, ataupun memakannya sehingga dia mengakibatkan lumpuh ya. Dumpu dan bisa berjalan Dan mengkibatkan kematian Akan agresif bebeknya mati ya Inilah yang dialami Peternak-peternak dimanapun Berada ya Inilah Gemuknya bebek ini ya. Gemuk Tapi Kena bangke ya Passion kita ya Padahal sudah mahal-mahal kita beli ini Belum menghasilkan telurnya lagi sudah macam nih kan sudah macam nih sakit dia kasih dulu ya mudah-mudahan sembuh kau ya sembuh kau ya Bukan untuk saya tapi untuk menyembuhkan kamu ya. mudah-mudahan kau sembuh ya mudah-mudahan sembuh kau ya ternak saya ya. mudah-mudahan kau sembuh ya Nah, ini tunggu dulu, kayak gitu. Ini, ini. Nah, ini. Jadi Begitulah temannya. Oke teman teman ya sekianlah dulu video saya. Untuk untuk saya perlu peternak-peternak yang sudah mencoba alat-obat apa saja bisa dikomennya. Karena menurut kalian yang paling optimal yang bagus apa aja bisa dikomennya karena saya sebagai peternak kurang tahu ya mungkin ada pengalaman tadi yang lebih tahu dan lebih optimal anda bisa anda komen untuk selanjutnya ya komen komennya yang sebanyak banyaknya karena saya ingin mencoba al apa saja yang anda tahu sebagai obat ternak yang memungkinkan bebeknya bisa sembuh total seperti yang kena lupa yang kita videokan ini ya. Inilah bebek saya yang kena gitu ya. Bye sampai jumpa di video berikutnya. Shalom dari Holong Tambolon. Thank you. Thank you so much. Bye bye. A few moments later.